Semakin berkembangnya tren mukbang hingga vlog tentang makanan memicu banyak orang untuk menyajikan konten yang kreatif dan menarik saat makan. Beberapa konten kreator bahkan rela melakukan apapun demi bisa viral, dan videonya ditonton banyak orang. Salah satunya, aksi mukbang menyantap ikan hiu akhirnya menjadi kontroversial. Seorang food vlogger ternama asal Cina, Tizi, harus menanggung risiko perbuatannya yang melanggar hukum. Dirinya viral usai mukbang bayi ikan hiu putih di salah satu videonya. Tizi masuk ke dalam jeruji besi dan membayar denda karena terbukti bersalah membeli satwa liar langka dan terancam punah secara ilegal Pengacara bernama Chang Yechun memaparkan Tizi menerima hukuman yang lebih ringan dari tuntutan maksimal Bila kejahatan yang dilakukan sangat serius Tizi dapat dipenjara selama 10 tahun dan denda berupa penyitaan properti Tizi sempat menclaim bahwa hiu yang ia makan dibeli dari peternakan bukan hasil buruan Akan tetapi warganya tidak semudah itu dibohongi sampai akhirnya kasus ini diselidiki kepolisian dan tisi dijatuhi hukuman penjara